Kedang kluthuk dipangan uler wong sing ngantuk mangaplan gedang kluthuk mateng sak cengkeh wong sing ngantuk lambene Jici okay <mound> loro niki Ibu tes terakhir bosol kali bujoni ini ku say no pawon say jenengan teng dalam kali bujoni bosol no pemboden berarti hati ini waras no boloro ngomong waras grand tol bisan orang laku ini singa peo ok waras muslimat tak lucu karo bojone rap boso karo bakul bakso boso karo bakul bakso ilo pak tumbas karo bojone ayo pak mangan pertanyaan lo pertanyaanku karo bojone ora boso kok karo bakul bakso boso genjenin diwenein karo bakul bakso bakso apa bakso nebojumu kurang marem? orang lorai. oh lah, bojoku gulurah bosok senen nih, bosok kalau kali bojo gulai bosok, kok masa bojo ora. oh tenane matamu rapor soyaui, gitu karaoke aja ngeyel, apa meneng karu nih? ini tanda-tanda sing lanang cepet setruk ya cangkem gini, kan dani karaoke tenane lah sar lam tur lambe turah <laughs> ya aku tenan kok masa kyai ngapusi eh oh, bojo kula niku lak sungkem kali kula setengah jam ayo awak lak bodoh sungkeman apa salaman ala ndobos yo ya, salamanku kuwi kok mulih id bojone kula pak kosong-kosong ya nyah oh lah bojo kula sungkeman kula lungguh bojo kula matur sing say, abah Kau lo ngaturakan sugeng riadi. Mbok menawi kau lo gak ada kelempatan. Saklimah sangin ucapan. Saklangkasan yang tindak tanduk kau lo. Banyu sakcawuk lemah. Sakcaruk godong saksek kayu. Sakcoklek. Kulonyun agung isi samudra. Pakak sami abah. Tangan kau lo diampung. Walak-walik. Mwah-mwah-mwah. Corok raton sing diampung. Nopo dengkule. Ingat dengkulnya. Bukan atasnya. Mm. <tik> <tik> <tik> uh, Bu Cukuy tak jawab. Pak beda ruang lanang gini, sing wetok matur ngono kadang-kadang sing lanang jawabannya apa ya pada-pada ngelakulah mba ten begitu bucukulah matur apa kalau ngatur akan juga ngeriatim menawi kalau gak ada kelapatan lima sang ucapan salah kasih tindak tanduk kau lo banyu saja lemas sak godong sak suek kayu sak coklek gulon nyun agungi si pangasami kalau jawab nge bunda sami-sami wong tua koyu aku okeh luputi cahnom okeh salai mungkin apa mba ten Sing tua oke lubute, sing nom oke salai, cah cilik oke sangune jomblo oke pertanyaan Ini jomblo ini. Ya Allah, rupa tuannya kayak gondola rapi-rapi. Santai wae kang jumble, santai wae. Akan datang satu saat, kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat iya yeah caca apa PNU rasa pacaran kalau kamu dibully jomblo kamu jawab sorry saya jomblo bukan karena saya tidak laku tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku hmm. nah. nyantai wae IPPNU pacaran putus stres Ya Allah nah cintailah pasanganmu cukup menggunakan hati jangan cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup, sakit hati, tidak sampai sakit. Jiwa, wirungokno. Wimba-mba'e, aku coba bejerbancer, mundur didik. Saru, eh, mundur didik. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Eh. Codot, codot. Ya Allah, ya Allah jadi rondo kayak ronde, ngono ronde, rondo sing sabar, rabi meneh, santai ronde, ronde, ronde, eh rondo, ronde, rondo, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, rondo, santai ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, hono tangis kelayung layung tangis si e rondo atine bingung nangis saben bengi turu dewe rono sing ancani ditumpai arang-arang hmm, sing <tuh> numpai sapa sing ronda tak dongake nganggo jambu alas. Jambu alas ning tengah sawah woe lima sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isine ronda nang entuk jodoh. Mudah-mudahan kamu berjodoh dengan Banser. Jenenge Sugino. Ya resoki nang pancern, Kenapa kamu harus menikah dengan banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Yeah. Ya Allah, rondo, rondo. Maka mending. rondo mending matamu koyo ngono rojali, rombongan janda liar. Matane cah banjir. Salawatullahi wabarakatuh. La supaya atine nih kita tetap istiqomah belajar terus jadi uang apa? carane pripun pun. Alaih satil ulama. Hei bapak ibu, pecik mungguh siro, tetengok kali porokiailan ulama itulah alasan kenapa saya secara istiqomah mendampingi orang-orang yang dianggap jelek neng kafe, tempat karaoke lokalisasi begengge lontek Hai kuwabah Kulau Kanjani Soale nopo ternyata wong-wong sing dianggap elek nih ya pengen kenal karo gusti Allah Milok kelingan gih. Lima tahun yang lalu saya pernah diundang acara TV. Kuloniku nolak. Sampai Mbak Mbak PSKanu takon kali kulok. Bah, Nova toko diundang TV burun Waktu itu saya jawab, Allah itu menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Dan ternyata bocah-bocah kafe ini yo pengen kenal karo Gusti Allah. Mbak-mbak lokalisasi ini yo pengen kenal karo Gusti Allah. Tapi selama ini orang-orang yang gelap mengenal. Ke. Jadi kan ini rahasia nih. Ahli ibadah karo ahli maksiat niku aku sombong pundi Ayo jawaban. Ahli maksiat kali ahli ibadah niku aku egois pundi ahli ibadah Pak kalau mau bali survei soalnya kalau lungguh lokalisasi sarkem pasar kembang Arab pengajian rondonya curi-curi foto-foto iya yeah. eh? oh punya kimjil-kimjil itu aku bisa beda Mbak, -e penyanyi karo adik-adik -e jilbabnya -jil pink -ke. Iki Rondo pogades gadis deh delok niku dari bagaimana cara pegang mik, <tell> lah mbak-mbak EKI cilek-cileknya kelemik ini kia mesti, lah penyanyi niki <tell> <tell> mantep, semoga mukor Rondone mulih langsung rabi Amin, Dudo anak limolas, Allos Serarewel, cak kemayu nih kau yang ngundoki ngompol. Rodeprono ya aku. Wes, ah foto Nabi Muhammad. Wong Ali badan pak. Kulah jeng ngaji teng lokalisasi kali mbak-mbak PSK Dahlah lagi rombongan pengajian niku liwat Apa kalimat yang keluar dari mulut mbak-mbak PSK nangis kok Ya Allah Gus Gus Nopo mbak Niku loh Kulah ngiri kali tiang-tiang Niku Langiri pripun Kulah ngiri pengajian kok sengi muni Oh pelem ceblok oh, Ya Allah Pengajian horor horror pengajian nih seng, ya serapopo seng penting iso ngaji alhamdulillah, langiri biendo nih kulo, oh yang makan ngaji sementara kulo teng perigi ke, kelakuan kulo raka ruka ruan, kulo pengen satu saat kulo gengaji ngoteniku niku, jajal niki ahli maksiat siat. Tapi kadang-kadang ahli ibadah nih, gulaan dulu ahli maksiat cangkemnya malah helek Lah tenan kok? Contoh nih, ngaji teng di lokalisasi diwawancarai kali TV, kulo ngan Sewu acara TV kali kiai sinten, betul betul sebut ke. Ngomong nopo ngaji muning lokalisasi itu memalukan, wong bosok, wong mabuk, gawe neng londeo parah nih. Itu memalukan. Gula diweh ya Allah, wong sing rumong sampai kok gayamen. Jawaban kulo nopo, mohon maaf Pak Kiai. Kalau yang saya lakukan di lokalisasi itu memalukan, pengajian saya dianggap memalukan. Lebih memalukan mana sih ketika kita melihat ahli maksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka? Mungkin apa, yes. milo Mila kulo sering ngomong, "Jangan pernah menghina pendosa, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa." Sing rata to tumindak dosa mengacung, tak wenehi duit 100 juta. Ayo. Ayo sing rata tumindak maksiat. Ora ana. Napa wong-wong ahli maksiat niku nyuwun saewu? kembali teng Allah, pengen. Maka saya sering mengatakan seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk menemukan jalan kembali. Wong nyatane mabuk. Nggak mereng-mereng, ngaji ke gelem kok. Ya Allah, Gus, kangen kali pengajian. Jajal. Artinya apa? Semua orang itu punya potensi hati api, termasuk ahli maksiat sekalipun. Maka saya mengatakan kepada mereka, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang bertaubat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya, daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Ini loh kayak aku, pengajian. Aku muslimat, umpamane. Aku sadroh, lagunya apa? Kimcil ke polen, umpamane. Sing jamin, sopamane. Bukankah Allah mengatakan alaih sallallahu bi'ah hakimin walal akhiratu khairul lakaminal ulah landlalah Allah niku nyewon sewu nakdir keku lokon ngopeni wong-wong sing model ngaten niku